Membenai atau memperbaiki Tulisan yang berantakan Seperti yang teman-teman lihat Seperti ini Di microsoft word Nah kenapa tulisan seperti ini Bisa berantakan seperti ini Ini biasanya ya teman-teman Biasanya Kasus seperti ini Masalahnya adalah terletak pada Microsoft office nya misal jika teman-teman membuat file dokumen di office versi 2010 ataupun di versi 2013 maka ketika teman-teman membukanya di office yang versi 2007 maka spasinya akan berantakan seperti ini ini yang kebanyakan saya temui dan jika teman-teman dan jika dokumen teman-teman bila dibuka di 2007 itu tidak berantakan ya kan malah syukur Alhamdulillah kan ya Nah bila kejadiannya seperti ini kan jadi repot malah ya Nah sebelumnya sebelum kita ke langkah mengantisipasinya Sebelumnya jika teman-teman belum terlambat ya Jika teman-teman masih di word yang 2010 nya maka untuk mengantisipasinya waktu penyimpanannya teman-teman waktu penyimpanannya nah save as ini teman-teman jangan langsung ke simpan jangan langsung ke buat dokumen tapi teman-teman bisa pindah ke ini 97 -2003. simpan jangan yang ini, tapi yang ini, nah, teman cari yang pilihan sebenarnya kan ada banyak pilihan ini, teman cari ini baru teman-teman simpan. Nah, kalau menyimpannya seperti itu kemungkinan besar tidak terjadi berantakan seperti ini. Nah, itu untuk mengantisipasinya. Tetapi kalau sudah seperti ini, gimana teman-teman? caranya untuk memperbaikinya biar normal seperti biasanya maka solusinya adalah teman-teman harus menginstal microsoft office Suite service pack 3 nah bahasanya inggris ya teman-teman teman-teman bisa baca sendiri ini sudah saya persiapkan nah seperti ini teman-teman, teman-teman bisa cari di google ya di si imbahnya Google teman-teman bisa cari teman-teman bisa ini ada banyak teman-teman download dimanapun pokoknya yang file seperti ini kita coba yang di di Microsoftnya situs resminya Oh nah ada tembak tambahan lagi teman-teman ada tips dan trik tambahan ini jika PC ataupun laptop teman-teman tidak bisa membuka situs Microsoft seperti ini. Nah, saya ada trik dan triknya. Caranya, teman-teman bisa buka ini, run cmd. Ini, teman-teman ingat-ingat ya. Terus, nah ada tampilan seperti ini teman-teman ketik IP config seperti ini ya teman-teman nanti teman-teman bisa teman-teman catat bila lupa ataupun di-pause dulu videonya DNS seperti ini lalu teman-teman enter nah, setelah ini teman-teman ketik lagi net stop DNS nah seperti ini teman-teman, lalu teman-teman enter lagi nah yang langkah terakhir teman-teman ketik seperti ini lalu enter lagi nah sudah ada tiga yang pertama ini api config, lalu net stop, lalu net start. Bisa teman-teman catat ini. Nah, setelah ini selesai, kita tutup. Kita coba buka lagi. Nah, bisa kan teman-teman? Nah, ini sudah terbuka. Seperti ini. Teman-teman nah, bisa mendownloadnya, lalu menginstalnya. Dan perlu teman-teman ketahui, ini filenya besar, ya. Teman-teman, sekitar 351 ratus MB, kurang lebihnya. alangkah sebaiknya teman-teman cari wifi dulu ya bagi yang belum punya wifi asal jangan itu mencuri ya teman-teman tapi kalau ada teman yang punya wifi nebeng lah teman-teman ya. seperti ini nah kenapa kita harus menginstal ini itu tujuannya gini teman-teman agar Office 2007 teman-teman nantinya itu bisa membaca semua fitur Office dari 2010 maupun 2013 termasuk spasi yang berantakan tadi maksudnya seperti itu nah, kalau sudah diinstal kalau sudah di download dan diinstal maka Yang berantakan seperti ini Bisa kembali menjadi Normal Seperti itu teman-teman Nah ini ada banyak teman-teman bisa pilih Ini ada di export Nah ini Dan ini menginstalnya cukup sekali Ya teman-teman Setelah itu sudah bisa dipergunakan seterusnya teman-teman bisa cari ini ya dan jangan lupa bila teman-teman tidak bisa membuka situs microsoft microsoft ini microsoftnya teman-teman ingat-ingat tadi yang run cmd tadi sekian tips dan trik dari saya teman-teman ya, semoga teman-teman bisa paham ya walaupun penjelasannya agak mungkin ya panjang dan lebar ya mudah-mudahan tapi teman-teman bisa paham dan bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bila teman-teman masih kurang paham bisa tulis di komentar ya akan saya bantu bisa dan semaksimal saya mungkin dan dukung selalu serba serbi channel ya teman-teman dengan cara komen subscribe dan share di semua media sosial yang teman-teman punya sebanyak-banyaknya agar channel ini semakin dan tetap dan tetap tetap dan cepat berkembang. Sekian dulu tips trik kali ini dari saya. Sampai jumpa di video tutorial atau video tips dan trik lainnya dari saya. Sekian